Ada dua persoalan status tentang perempuan istri yang menaati suami Kemudian yang kedua tentang hukum salat berjamaah bagi perempuan khususnya di masjid Seperti pertanyaan yang telah disampaikan Yang pertama tadi telah kita uraikan dalam Al-Quran surah keempat An-Nisa ayat 34 Bahwa ciri perempuan istri yang di diantaranya punya sifat qanita taat kepada Allah Ya dengan cara menaati suami pada hal yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika ini terjadi disebutkan kemudian dalam hadith hadith sahih Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya bagian pertama halaman 191 Juga dalam sahih Ibn Hibban Ibn Hibban, nomor hadith 1296 Yang disampaikan kemudian Iza salatil mar'atu salataha يا إذا صلت المرأة صلتها دليلين إذا صلت المرأة خمسها وصامت صامها وحفظت فرجها والطاعت زوجها إلى لها يوم القيامة دليلين أن بيوم القيامة إلى لها الدخول الجنة من حيث الشتي دليلين الدخول الجنة حيث الشتي. Jika ada seorang istri, seorang perempuan, kemudian mengerjakan empat hal dalam hidupnya. Yang pertama, dia menunaikan sholat fardu saja yang lima, tidak pernah sholat sunnah selama hidupnya. Fardu, fardu, fardu, fardu, fardu, fardu, lima waktu. Ya, rumusnya dua empat empat tiga empat dua subuh empat guhur empat asar tiga maghrib empat isya tujuh belas rakaat. Kemudian walsamat dia hanya menunaikan puasa ramadan saja selama hidupnya dari balir sampai dengan menikah sampai wafat ramadan ramadan ramadan ramadan tidak pernah puasa sunnah senin tidak kamis tidak ayam buldib tidak puasa daud juga tidak tapi kemudian wahafiwat farjaha dia menjaga kehormatan dirinya tidak selingkuh jaga diri jaga kehormatan rumah tangga kemudian wahltaat zaujaha ini yang istimewa dia menaati suaminya taat pada suaminya. Pada segala hal yang baik-baik Yang tadi saya sampaikan Diminta berjilbab-jilbab Minta ta'lim-ta'lim ta Minta baca Qur'an-Qur'an Minta belajar dia belajar Nah jika ada yang seperti ini Walaupun cukup fardu' salatnya saja Puasanya wajib saja Tapi dia menjaga kehormatan dirinya Kemudian dia taat pada suaminya Pada yang baik-baik Maka di hari kiamat nanti dalam hisab Allah langsung menyampaikan kepadanya Kamu udah cepat masuk surga saja Dari pintu mana saja yang kamu inginkan Cepat masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan itu diantara ganjarannya maka kalimat ini menunjukkan kata para ulama betapa agungnya kemudian ketaatan kepada Allah melalui taat pada suami itu sampai-sampai dalam riwayat Abu Daud nomor hadis 2140 itu Nabi saw pernah menyampaikan laukun kuntu amiran laukun amiran an yas juda jika aku diperbolehkan oleh Allah jika aku diperbolehkan oleh Allah memerintahkan untuk bersujud di antara manusia sebagai penghormatan Bukan ibadah Kepada manusia lainnya Maka aku akan perintahkan seorang istri Untuk sujud kepada suaminya Penghormatan Ya ingat sujud penghormatan Bukan penghambaan Kenapa demikian Ini pentingnya seorang suami bagi laki-laki Nanti edisi lain kita bahas Kalau ada pertanyaan tentang pentingnya istri bagi suami Kita bahas juga Karena pertanyaannya terkait dengan suami Bapak ibu sekalian khususnya para akhwat Para istri, para ibu Bertakwalah kepada Allah Suami itu tugasnya berat Berat sekali karena dia setelah akan diucapkan Disebut dengan Perjanjian yang tidak mudah Itu langsung menanggung tugas Dua orang tua istri sekaligus Langsung ditanggung itu Coba anda bayangkan Bapak perempuan ini biasa memberikan nafkah Merawatnya, melindunginya ya Melindungi Ada sesuatu yang mengganggu, lindungi Kurang sesuatu, penuhi kebutuhan Kurang apapun, penuhi, penuhi, penuhi disayang dari mulai bangun Sampai tidur, ditunggui dirawat rawat dirawat rawat rawat rawat ketika akan diucapkan ini berpindah kemudian kepada suami ya semua makna ini disebut dengan kawam namanya kawam bentuk sifat mubalakah atau superlatif dari kata kawimun kawamun anda bayangkan kawimun itu tegak berdiri sempurna kalau kesempurnaan itu dijaga supaya nggak bengkok jaga tegak itu namanya kawam gimana supaya tugas bapak tadi dijaga sempurna supaya nggak turun Perhatian jaga, perhatian jaga, makanya sering kali saya sampaikan, termasuk saya mencoba mempraktikkan kita sering mendoakan. Ya pada istri itu juga hati-hati, kalau Anda mau marah berkata-kata kasar, ingatlah dia anak perempuan dari seorang ayah. Dia adik perempuan dari seorang kakak, kakak perempuan dari seorang adik, dia ibu dari anak-anaknya. Kalau adik antum yang perempuan dibegitukan, bagaimana perasaan dia? Kalau ibu antum dimaki oleh antum sendiri, bagaimana perasaan ibu antum? Jadi, kalau antum mau maki-maki si, tolong ingat-ingat dulu. Dia perempuan, ibu antum pun perempuan. Bayangkan antum mau maki perempuan, rasakan dulu seperti itu. Dan antum harus ingat, dia dititipkan oleh bapaknya kepada antum, mudah bagi Allah memilih laki-laki lain, tapi yang dipilih Anda, yang dipilih Anda gitu, bukan pria lain. Kenapa? Karena yakin dengan Anda, dia bisa melindungi Anda, ya, dia bisa Anda sayangi, dan Anda bisa mengambil tanggung jawab ayah perempuan tadi yang dimaksudkan. Jadi ibu juga bertakwa, jangan senyum-senyum. Takwa kepada Allah, karena tugas laki-laki itu tidak mudah, akan ditanya di hari akhirat nanti. Ya makanya kalau kata Nabi, ada manusia yang diperbolehkan sujud, kalau enggak saya perintahkan seorang istri sujud pada suami, saking beratnya itu suami. ngambil tugas itu. Sama dengan tugas ibunya dulu, menyayangi. Dulu kan begitu, ibu kan kalau ada curhat, datang ke ibunya. Cerita, mama, sifulan kok sekarang perhatiannya kepada aku tinggi sekali. Ya saat aku kuliah, bukan perhatikan guru, perhatikan aku. Ya, kenapa ketika aku tanya kenapa sih kamu perhatikan aku terus? Itu kerudung kamu warnanya lucu. Ya, bilangnya kerudung, padahal liatnya orangnya gitu kan. Liat, liat, liat, liat, liat, liat, liat, liat, liat, liat, liat. sampai dia berkata, aku menyayangimu. Ah, terus aku katakan kepadanya, gombal. <laughs> Lo kamu sayang, tuliskan nama aku di buku nikah kita. Oh, tuliskan nama aku di buku nikah kita. Besoknya datang ke rumah melamar berani beraninya gitu kan begitu datang mengambil tugas ibunya kan curhatnya kepada suami cerita pada suami bahkan suami pulang kantor langsung curhat gitu kan ada yang belum pulang di telepon curhat juga Anda bayangkan belum beres tugas lagi capek-capeknya gitu kan ngerjain papa papa di ujung telepon sana curhat dengerin itu kan nggak mudah nah, maka dari itu bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk punya sifat saling menjaga memang tidak mudah Ustadz juga sama sama aja apa dikira jadi ustaz bebas dari seperti itu tidak? Makanya jarang ada Ustadz ceramah bawa istrinya. Sangat jarang segala. Ini live ya. <tipun> <tipun> Nanti di rumah insyaallah baik. <tipun> nah, jelas ya? Pahamnya. Jadi dari situ kita menjaga di sini jaga jangan sampai tugas istri kemudian mohon maaf bertentangan dengan suami. Suami pun berlebihan kepada istri. Ada keseimbangan. Nanti kalau ada pertanyaan khusus saya jawab juga bagaimana perempuan kemudian dimuliakan oleh suaminya. Nah terkait dengan sholat berjamaah ini Maka sebelum masuk ke sana Saya sampaikan jika ada perintah-perintah suami Yang tidak bertentangan dengan hukum Allah taati surga bu Ibu cari surga sampai keluar rumah Allah kirimkan ke dalam rumah Kenapa nyari keluar Kenapa nyari keluar Seorang ibu itu surganya banyak di rumah Merawat anaknya Menyiapkan kebaikan-kebaikannya Bu ya ini saya kasih pesan nih Ini di hadis muslim ini Datang perempuan Ansar kepada Nabi SAW Kemudian mengadu, ya Rasulullah enaknya jadi laki-laki. Enaknya jadi laki-laki. Surat berjamaah bisa kapan saja. Haji bisa tanpa muhrim, ya Tanpa mahrom. Kemudian juga bisa berjihad. Kata Nabi, katakan pada teman-temanmu di sana. Katakan pada teman-temanmu di sana. Kaget perempuan ini. Ketahuan oleh Nabi, rupanya perempuan ini diskusi dengan teman-temannya. Membahas tentang laki-laki. Ditunjuklah orang ini sebagai perwakilan kepada Nabi. Cuma kamu perwakilan nih juru bicara kita. Sampaikan pada Nabi. Kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu di sana apa yang dilakukan laki-laki di luar rumah maksudnya para suami jika istrinya riba dan membantu menyiapkannya bimakna bima maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan suaminya tanpa dikurangi sedikit pun. bayangkan suami omrah uang hanya cukup untuk satu orang dipilih suami berangkat istri riba disiapkan perbekalannya pak doakan kita di sana ya supaya keluarga bisa berangkat ini perlengkapan bapak semuanya berangkat sempurna anda riba di rumah Begitu Anda siapkan jaga rumah tangga, jaga anak-anak, itu suami berhasil umrahnya diterima oleh Allah. Maka istri pun mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit. Kurang apa lagi coba? Ibu pilih mana? Kerja belum dapat gaji atau enggak kerja dapat gaji? Huh?